Shalom gul magi, Halo. Selamat pagi, teman-teman. Selamat menikmati hari Minggu, hari istirahat kita, hari juga di kita bisa melakukan ibadah bersama dengan teman-teman kita. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat sebuah lagu. Selamat pagi, Bapak. Ayandoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali memasuki hari yang baru. Itu artinya Tuhan masih punya rencana buat kami. Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk menjalani hal-hal yang baik, hal-hal yang Menyenangkan hal-hal yang menyukakan kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu, tolong kami untuk bersyukur. Artinya Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati relasi dengan keluarga, untuk bisa beribadah bersama, untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan buat kami. Terima kasih. Tolong kami untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat, baik buat kami maupun orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk berbagai hal, biarlah Tuhan yang berkenan, mendengar, dan menjawabnya. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah menyelesaikan tahapan akhir dari kegiatan belajar-mengajar kami baik yang di SMP, maupun juga yang di SMA, ataupun yang sederajat, kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk setiap rekan-rekan uh, kami yang sudah menyelesaikan tahapan akhir di SMP maupun SMA, yang sekarang sedang uh, memikirkan untuk melanjutkan di sekolah menengah atas, untuk rekan-rekan yang sudah selesai di sekolah menengah atas, dan sederajat sedang mempertimbangkan, merencanakan, untuk kuliah ataupun kerja, kami berdoa Tuhan yang berikan kepada kami sukacita, ketenangan, dan juga jalan bagi kami untuk menempuh hal-hal yang menjadi kerinduan dan keinginan kami. Kiranya itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kami ya Tuhan, kalau, kalau untuk beberapa rekan, ada yang sudah menyelesaikan studinya di SMP, maupun SMP Derajat, Tuhan yang pimpin ke masa depan kami, sehingga ketika kami akan ke sekolah menengah atas, ketika kami akan kuliah, itu semua kami pikirkan, pertimbangkan dengan baik. Dan sekolah maupun kampus yang nanti kami akan masuki, itu kiranya kampus dan sekolah yang terbaik untuk membentuk kami, menyiapkan kami bagi masa depan yang Tuhan sediakan buat kami. Buat kami yang sudah naik kelas, tolong kami untuk bersyukur, dan kalau ada hal-hal yang harus kami perbaiki di dalam studi kami, Tuhan yang tolong, sehingga kami bisa lebih meningkatkan diri lagi di lain kesempatan. Buat rekan-rekan yang sekarang sedang bekerja, Tuhan juga berikan semangat, Tuhan berikan juga kekuatan, Tuhan juga berikan sikap hati yang baik di dalam bekerja, sehingga bekerja dengan jujur, dengan profesional, dan juga dengan bersuka cita. Kami berdoa kalau mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, dan kiranya ketika kami sudah pulih dan sembuh, kami bisa terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga maupun studi dan pekerjaan. Penyerangan juga untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan yang terus pelihara dan kekuatan mereka di tengah-tengah upaya mereka untuk bisa merawat, memelihara kami, menafkahi keluarga kami. Tuhan diberikan kekuatan dan penghiburan. Kalau ada yang sedang mengalami tantangan dan permasalahan, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan dan pengharapan bagi kami juga untuk bisa menjadi anak yang mendoakan, menghibur, menyemangati mereka. Karena kami mungkin tidak pernah melihat bagaimana mereka begitu khawatir, begitu takut, mungkin menangis sedih di dalam kebingungan mereka untuk menafkahi kami. Kiranya tangisan yang kami tidak pernah dengar itu Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang hapuskan. Sehingga Papa dan Nama kami, mereka diberikan kekuatan untuk menjalani pekerjaan mereka, baik itu mungkin di kantor atau dalam usaha. Inilah doa kami ya Bapak. Berdoa juga untuk gereja kami, bila Tuhan yang berkenan, terus melimpahkan anugerah-Mu atas orang-orang yang terlibat secara langsung sebagai pelayan, baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, beserta dengan penatua dan biakan, juga para pengurus komisi, baik dari Sekolah Minggu, Gema, Pak Sutri, Komisi Usia Indah, dan Komisi Wanita, juga setiap aktivisnya Tuhan, Engkau yang berikan sukacita dan semangat di dalam melayani, di tengah-tengah mereka juga memiliki keluarga, ataupun juga ada yang memiliki pekerjaan juga, ataupun yang sedang studi, kiranya semua aspek itu bisa dijalani dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menyertai khususnya kami bersyukur kalau masa-masa pandemi ini semakin hari sudah semakin menurun penularan virus koronanya biarlah Tuhan yang berkenan untuk terus memimpin menyertai pemerintah dan juga masyarakat sehingga ketika masa-masa sekarang sudah menjadi masa-masa yang relatif lebih aman buat kami kiranya tingkat perekonomian bangsa kami juga bisa semakin naik dan kami juga bisa mengalami kebaikan dan kesejahteraan. Dan tolong kami juga, kalau ada orang-orang yang berusaha untuk uh, memecah belah bangsa kami dengan paham-paham yang radikal, kalau pun juga ada kerusuhan ataupun uh, pertikaian, khususnya di daerah Papua, mohon kiranya Tuhan yang menugrahkan keamanan, Tuhan yang melindungi masyarakat dan Tuhan mampukan untuk aparat penegak hukum bisa bertindak dengan bijak, dengan tegas, sehingga korban jiwa bisa dicegah, dihentasi, dan tidak ada masyarakat yang kemudian meninggal ataupun terluka karena pertikaian ataupun serangan-serangan yang tiba-tiba terjadi di daerah sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu tahun 2024 yang masih jauh tetapi kiranya kami anak-anakmu mulai membuka diri membuka mata kami siapa pemimpin bangsa kami yang nantinya akan kau taruhkan sebagai presiden wakil dan uh, di dalam Menteri Kabinet maupun juga di dalam legislatifnya Tuhan yang berikan kepada kami hati yang terbuka untuk peduli dengan bangsa ini sehingga kami juga mulai melihat siap takat orang-orang yang memang baik untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kami. Tuhan inilah doa dan permohonan kami, kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, mohon Tuhan juga yang memberkati ibadah gemar pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, baik yang diselenggarakan di tempat ini maupun juga yang kami tayangkan melalui Zoom meeting. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kuduskan, sehingga kami semua bisa mengalami kehadiran Tuhan dan terberkati melaluiNya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, halo semuanya. Halo. Halo. Oke, ini ini sudah tempat kecil orang-orangnya. Jangan di belakang. Eh maju. Uh, kalian bisa maju depan maju satu baris. Tidak di belakang ya maju. Ali ada temannya, ayo maju dua baris. Aju, ya, iya, lebih dekat lagi ya, lebih dekat. Kalian, kamu lalu sekali sih. Nah, udah pada kenal belum sama teman-temannya sebelah ya masih ya. Ya nah, kita berikan salam dulu pada teman-temannya. Kita fist dulu dengan teman di kiri kanannya. Halo, Pak, selamat pagi. Fist Yang lain, lo kalian akur atau teman ya? sekarang. Loh, juga jangan lupa menyapa teman-temannya di Zoom. Selamat selamat mengikuti ibadah kita pada hari, hari ini. Halo. Nah, nah hari ini hari yang indah untuk kita. Hari dimana kita bisa menikmati kebersamaan bersama dengan teman-teman kita, terutama dalam memuji Tuhan. Kita akan angkat sebuah lagu. Hari ini, hari ini, sebahagia bukan. Hari ini, hari, hari ini, hari yang hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita angkat sesuatu lagu ini. Sebelum itu mari kita mengangkat satu kunci Tetapi memang kami juga sadar bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, adakalanya permasalahan, pertengkaran membuat kami sulit untuk bisa menyanyikan ujian tadi. Ketika kami melihat Papa dan Mama kami bertikai, ketika kami konflik dengan Papa atau Mama kami, Ketika kami berkelahi, bermusuhan dengan koko atau cici kami, ataupun dengan Dede, kami tidak mudah bagi kami untuk bisa menyanyikan pujian tadi. Kami itu kiranya pujian tadi menjadi doa kami agar di tengah-tengah berbagai permasalahan, berbagai konflik, kami masih bisa berharap Tuhan memberikan keindahan di dalam keluarga kami dan kalau hari ini kami secara khusus akan merenungkan tentang sosok Papa yang ada di dalam Alkitab kami mohon kiranya Tuhan juga menolong kami untuk bisa menikmatinya dan kami berharap kiranya Papa tersebut nyata di dalam keluarga kami inilah doa kami ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin silakan duduk teman-teman sekalian Ya selamat pagi teman sekalian baik yang di gedung maupun yang di zoom. Apa kabar? Luar biasa. Oke ya baik ya teman-teman um, sekalian tema kita hari ini adalah that that I like them ya. Uh, ini foto ini atau background ini bukan karena mereka bapak dan anak ya tapi mungkin buat teman-teman yang tahu jadi di beberapa waktu terakhir ini ada satu lagu Korea yang sedang hits, judulnya That That ya, yang dinyanyikan oleh Psy yang berkolaborasi dengan Sugar BTS. Dan mereka bukan papa dan anak, tapi dari syair itulah tema ini diplesetkan ya. Jadi bukan That That I like That, maksudnya itu itu aku suka yang itu, tapi Ayah itu yang aku suka. Kira-kira begitu ya. Jadi, uh, kalau misalnya judulnya agak-agak membingungkan, karena ini play setan, ya Bukan setan, tapi presetan. Ya. Atau play setan, Ya, gitu ya. Nerepet-nerepet ya. Oke. Okay. Ya, teman-teman sekalian. Uh, apakah ada slide? Ya, pointer? Oh, oke. Okay. Thank you. Ya, teman-teman sekalian. Uh, bicara tentang... Ayah jadi, maka uh oh, tulisannya cukup kecil ya. Jadi, teman-teman sekalian, ini bukan seorang ayah, tapi memang dia juga ayah ya. Tapi dia adalah seorang mantan pemain American Football. Teman-teman tahu ya, American Football itu istilahnya rugby. Nah, jadi kalau di Amerika itu untuk membedakan antara sepak bola dengan rugby. Maka kalau di Amerika Serikat penyebutannya itu rugby itu football, sedangkan kalau sepak bola penyebutannya ada tahu, soccer. soccer ya. Nah jadi waktu di bilang American football ini maksudnya pemain rugby. Nah jadi si Billy Glass ini adalah dulunya pemain rugby yang yang menggumulkan, memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, penuh waktu jadi penginjil, dan salah satu tempat pelayanan yang sering dia eh, masuki untuk dilayani adalah di penjara. Jadi beliau menginjili para narapidana. Nah, yang menariknya, dari narapidana-narapidana yang dia jumpai yang dia injilin ternyata 95% dari narapidana yang mau dihukum mati itu membenci ayah mereka. Jadi misalnya dari dari sekian penjara yang dia kunjungi, di situ kan pasti ada orang-orang yang akan dihukum mati. Nah, anggap aja dari 100 narapidana yang akan dihukum mati, 95 orang diantaranya adalah orang-orang yang benci sama papa mereka. Jadi hanya 5 terdakwa mati, 5 narapidana yang akan dihukum mati yang bilang enggak benci sama papanya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya. Berarti kalau ada 1000 orang Amerika Serikat yang jadi narapidana yang akan dihukum mati berarti sekitar 950 diantaranya benci sama tata mereka. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita seperti mendapatkan sebuah gambaran bahwa ternyata sosok Papa itu menjadi sosok yang buruk di mata banyak anak pada waktu itu. Khususnya mungkin ini di Amerika Serikat. Nah, saya nggak tahu apakah di Indonesia juga demikian, tapi menariknya dari dua tempat. Yang saya kunjungi ketika ada acara seperti ini, ketika pembicaranya nanya siapa di sini yang punya kepahitan terhadap papanya, maka di dua tempat yang saya kunjungi itu, dua-duanya itu semua angkat tangan. Jadi saya cukup kaget pun. Ini banyak banget ya yang kecewa dan merasa sakit hati dengan papanya. Nah, teman-teman. Apakah kita juga demikian? Apakah kita mengalami kekecewaan yang dalam, kepahitan dan sakit hati terhadap khususnya papa kita? Nah, tapi memang teman-teman sekalian, di dalam beberapa buku yang saya coba dapatlah jadi, termasuk juga ada satu jurnal, dikatakan begini, ini kesimpulannya saja. ketidakhadiran sosok ayah dalam hidup seorang anak itu berdampak besar bagi perilaku moral, sosial dan seksual. Jadi anak yang bandel, pecandu narkoba, kemudian jadi orang yang apa namanya? melakukan hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah, kemudian juga homoseksual. Rupanya salah satu faktornya adalah karena tidak hadirnya sosok ayah di dalam keluarga. Dalam artian bukan yang ayahnya nggak ada secara fisik, tapi sosok ayah itu enggak dirasakan di dalam keluarga. Anak nggak lihat seorang ayah itu kayak apa ya? Belum lagi teman-teman sekalian, di dalam beberapa rumah tangga, banyak rumah tangga yang banyak ngomong tuh biasanya yang bapak atau yang ibu. Yang ibu ya yang banyak ngomong bahkan katanya nih ya ini survei tapi ya pasti ada ya. kalau pria ngomong satu kata wanita bisa lima kata jadi makanya kalau lomba debat yang menang biasanya cewek atau cowok yang kecewakan cewek, -cewek. Ya, karena cewek menang, menang. menang jadi cowok ngomong, -ngomong uh, udah kalah juga nah, tapi teman-teman sekalian ya repotnya begini Ketika seorang ibu bisa mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata, dan itu banyak, nah, kalau ayah gimana ekspresikan perasaannya? Kan jalan ngomong nih. Biasanya terjadi apa? Main fisik. Nah, ini umumnya. Pasti ada pengecualian. Nah, jadi, teman-teman sekalian, itu yang menjadi tantangan dalam hidup seorang anak untuk melihat seperti apa sih figur ayah yang baik itu. Dan teman-teman sekalian, uh, semoga bagian ini uh, membuat teman-teman yang pria nggak langsung pesimis. Yaudah deh, gua nggak mau jadi bapak deh, gue nggak mau nikah deh, gua mau jomblo seumur hidup deh. Ya, jangan gitu juga ya, jangan pesimis juga ya. Tetap ada harapan. Nah, teman-teman. Seperti apa sih seorang ayah itu yang seharusnya? Dan kemudian yang kedua, peran kita sebagai anak itu apa? Supaya sosok ayah ini bisa kita dapatkan. Nah, dalam Efesus pasal yang keempat, dikatakan ayat yang ke-6, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kalian semua di sini masih anak-anak ya. Ayat ini ya buat bapak kalian. Nah, tapi menarik teman-teman sekalian, meskipun di sini dikatakan dan kamu bapak-bapak, ini bukan sekedar hanya untuk bapak atau papa atau ayah saja. Tetapi ini sebenarnya juga termasuk kepada ibu. Dalam artian begini, umumnya yang lebih banyak berrelasi itu adalah ibu ya. Ketimbang bapak, jadi sebenarnya secara tidak langsung bilang, ayah ini pun buat si ibu. Nah, tetapi karena memang seorang ayah biasanya ya itu ya, karena banyak pola pikir, banyak budaya itu punya uh, perilaku yang sama. Itu apa si bapak, si ayah yang cari uang, si ibu biasanya yang di rumah. Makanya, teman-teman pernah dengar istilah ibu rumah tangga. Oke, okay. sering ya? Pernah nggak dengar bapak rumah tangga? Tidak. Tidak. Tapi jarang ya, pernah tapi jarang. Nah, karena bangga umum, tapi bukan berarti nggak boleh, ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa ditujukan begini? Karena ini sebuah perintah yang banyak bapak tidak lakukan. Nah, ibu harusnya juga lakukan, ya. Nah, jadi ini bukan hanya untuk bapak, tapi juga untuk kedua orang tua kita.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 Nah, teman-teman sekalian, uh, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi pembahasan ayat ini, ada batasan-batasannya lah yang saya mau sampaikan, yaitu bahwa yang pertama, jangan pakai ayat ini buat menyudutkan papa kita. Pas papa kita lagi mau ngomelin, eh, jangan bangkitkan amarah saya ya, ini ada ayatnya nih, jangan begitu ya, itu curang namanya ya. Nah, yang kedua kita harus kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, Nah, nanti kita akan bahas. Nah, yang ketiga adalah begini. Ayat ini bisa dikatakan sebagai uh, budaya tandingan terhadap budaya waktu itu. Budaya waktu itu budaya Romawi, jadi seorang ayah itu bisa seenaknya terhadap anaknya. Jadi kalau ayah yang melihat ini anak uh, nggak dia sukain, bisa tuh dia usir, bisa dia buang, bahkan bisa dia hukum, dan bahkan dibawa ke pengadilan untuk dihukum mati. Nah atau apa? Diantara teman-teman pernah nonton film 300? Oh, oh ya, ada, atau ada yang enggak ya? Ada yang nggak nontonnya? Nah, kalau dalam film tersebut, jadi ini film nah, tentang orang-orang oh, bangsa Sparta di dataran Yunani. Nah, bangsa Sparta ini adalah bangsa yang terkenal sebagai para petarung yang kuat. Gigi pantang menyerah petang-petang yang unggul sehingga pada dalam film tersebut mereka tuh kalau perang nggak pakai baju zirah ya cuma pakai tameng ketopong helm sama ya ya bawahan lah biar ya. ya, nggak malu gitu jadi atasannya ini dadanya perutnya nggak ada baju zirah tapi badannya tuh udah oh dadanya perutnya ini sampai six pack ya mungkin sampai eight pack ya delapan susun batas batangnya semua Gitu. Jadi, nah, tapi di dalam film itu dikisahkan bagaimana ketika ada anak yang dianggap kurang elok atau fisiknya kurang oke, okay, ya udah, dibuang jurang Ketika masih bayi, lihat, oh, kurang oke okay nih fisiknya. Padahal ya namanya bayi ya, kan nggak sempat up, nggak sempat sit-up, jadi ototnya six-pack, mana ada ya. Bayi Oh langsung, langsung ototnya, bicep-resepnya gede-gede, ya enggak. Tapi ya mungkin mereka sudah melihat oh, ini potensinya trisepnya bakalan tengeng nih, ini bakalan six pack nih, ini kayaknya six pack of belimbing nih, udah. Nah, jadi dalam film tersebut ya itu satu contoh bagaimana seorang ayah itu bisa menggunakan posisinya untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anaknya. Kalau dia suka dia jaga, kalau nggak suka dibuang. Nah. Temen, jadi inilah koridornya, inilah batasannya, inilah situasinya. Sehingga melalui bagian firman Tuhan ini, Allah mau bilang bahwa seorang ayah Kristiani, kiranya menjadi seorang ayah yang berbeda dibandingkan dengan ayah-ayah yang lain. Nah, Kita masuk lebih dalam. Dikatakan bapak-bapak ya, ketika di ayat 6 tadi ya, ayat 4 tadi. dan kamu bapak-bapak, kamu para bapak, kamu para ayah, Nah, ini menarik ketika dikatakan kamu para Bapak. Nah, di dalam kekristenan, Allah kita, Allah Tritunggal di mana salah satu pribadinya adalah Allah Bapak. Jadi, teman-teman, dari sini kita mendapatkan sebuah petunjuk bahwa para Bapak, ya termasuk juga para Ibu, merupakan seorang orang tua yang menjadi miniatur dari Allah Bapak. Jadi, maksudnya ketika dibilang kita menyapa orang tua kita, yaitu sebagai panggil yang papa atau bapa, dan ketika kita berdoa kepada Allah, Allah bapa, maka sebenarnya seorang ayah itu merupakan miniatur dari Allah bapa. Kalau miniatur, ya, jadi bukan yang sebenarnya, tapi melalui objek ini diharapkan. Yang dicontohkan itu kita bisa tahu Ibaratnya Taman Indonesia indah Mungkin teman-teman belum pernah Mengunjungi seluruhnya Di pulau-pulau di Indonesia Tapi setidaknya ketika teman-teman datang ke Taman ini Teman-teman tahu Oh Indonesia tuh kira-kira seperti ini Kepulauannya seperti apa Rumah padatnya seperti apa Budaya seperti apa dan seterusnya Ya, Nah jadi teman-teman Ketika dikatakan dan kamu para bapak Kamu bapak-bapak berarti ini bicara tentang Hei kamu Orang-orang yang sebenarnya merupakan miniatur dari Allah Bapa. Nah pertanyaannya seperti apa sih Allah Bapa? Allah Bapa itu kan roh, dari ada yang lihat. Nah kalau gitu seperti apakah Allah Bapa itu? jawabannya adalah seperti Kristus. Nah teman-teman, jadi dari sini. Salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap Allah adalah bagaimana sikap kita terhadap Papa kita. Ada satu kisah teman-teman. Ketika di dalam satu kebaktian, sang pendeta berdoa, Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada satu jemaat yang hadir di sana, dia nggak mau berdoa. Kenapa? Karena bapak yang dia lihat di rumah nggak begitu. dia mana-mana mungkin, bapak sih di rumah kejam, ringan tangan, ringan tangan penasinya ya. Tapi gampang gampang pukul. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini contoh saja ya. Tapi prinsipnya itu bahwa pemahaman seorang anak. Tentang Allah itu dipengaruhi oleh sosok ayah di dalam keluarga. Nah, jadi kiranya hal-hal ini kita mendoakan papa kita ya dan juga mama kita, ya. Kalau mungkin teman-teman uh, sudah tidak punya ayah lagi, nah, agar mereka bisa mengadani Kristus. Oh, kita nganggurnya, kita kecil, kecil ya. Saya bacakan dalam Yohanes, ayat 6-9, dikatakan kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran, dan hidup."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 Bagaimana engkau berkata? Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Nah, Jadi teman-teman sekalian, di dalam bagian ini, secara sederhana yang mau dikatakan bahwa ketika kita tahu tentang Yesus dalam Alkitab, kita membaca tentang dia, karakter dia, apa yang menjadi isi hatinya, kita bisa mendapatkan petunjuk, itulah, seperti itulah Allah Bapa kita. Nah, jadi teman-teman, melalui bagian ini, ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 tadi, Hai hey, kamu Bapak-Bapak, Hai hey, kamu para Bapak. Kiranya ini menjadi sebuah kerinduan kita, teman-teman. Kiranya ayah kita bisa menunjukkan karakter Kristus, yang penuh kasih, yang rendah hati, yang sabar, yang taat kepada Allah, yang mengerti, namun, juga dia tegas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah jangan bangkitkan amarah. Jangan bangkitkan amarah. Nah, teman-teman, ini dari pengalaman saya ketika hadir di dua acara yang tadi yang saya sebutkan. Saya coba berpikir, apa iya ya, semua ayah salah di dunia ini. Sehingga semua anak mengalami kepahitan di dunia ini terhadap ayahnya. Karena akhirnya kemudian saya ajak ngobrol salah satunya. Beberapa saya ajak ngobrol salah satunya, saya ajak ngobrol. Dan ada satu cerita begini. Saya kunci sama papa saya. Gara-gara waktu saya umur 3 tahun, saya mau mainan gunting. Dia milih. Itu menjadi pengalaman yang membekas buat saya. Kok pelit banget sih? kok jahat banget sih. Nah teman-teman, <laughs> saya pas dengar itu, wah oh, ya. ya iyalah, anak kecil umur tiga tahun mainan gunting. Ntar papanya ditusuk-tusuk, gimana perasaannya? Dia sakit, <laughs> mati. Dia nggak kan, ya ya oh yaudah, mau mainin gunting ya, ya silakan. Terus anak ini ke dapur, megang pisau, mamanya lihat, oh mainin pisau ya, ya silakan sukut, wah kamu tuh suka marah ya iya lanjutkan <laughs> sebatang kala dia ya, tapi atuhlah kan kan gitu, nah jadi teman-teman maksudnya ketika dikatakan jangan bangkitkan amarah maka teman-teman ketika mungkin kita pernah kesel sama papa kita khususnya atau mami kita hati-hati terhadap kemarahan kita yang nggak tepat jadi zaman gara-gara dilarang kita bilang oh, saya benci saya punya kepahitan sama kamu enggak kalau kita tadi kan, ya teman-teman jadi -teman tadi pada bilang, ya iya, nggak mungkin begitu. Nah, jadi teman-teman, kita mesti hati-hati. Ya, jangan-jangan mungkin kekecewaan kita, bukan kekecewaan yang tepat. Nah, ketika saya satu kali, eh, saya, sampai, eh, saya sudah selesai kuliah di SPT ya, di Sekolah Tinggi Teologi, ya, dan kemudian sempat ngobrol dengan salah satu mahasiswa yang masih berkuliah. Nah, si mahasiswa ini dia... Uh, di Dileskan ya, dimasukkan di ke kursus biola, kursus bermain biola Nah, dia kesel banget sama papanya karena saya gak mau main biola Kenapa dipaksa main biola? Jadi dia kesel banget sama papanya dan dia cerita ke saya Nah, terus kemudian, uh, ini kalau, karena dia ada frama ya ini terus, kamu kalau di keluarga dan kebaktian mahasiswa, kamu ikut pelayanan juga, iya? E, jadi apa? Jadi WL, jadi pengusik, jadi pemain biolanya. Oh gitu ya? Berarti e, ini ya, kamu sering pelayanan ya? Iya sih, ini karena Papa saya. Nah, mulai bingung kan? Kalian kan? Tadi marah-marah, begitu ternyata kemampuan bermain biolanya dia bisa pakai untuk pelayanan. Dia bilang, ini karena papa saya. Nah, jadi teman-teman, kita mesti hati-hati ya. Kadang-kadang mungkin ketika orang tua kita meminta kita mempelajari sesuatu, mungkin awalnya aku terpaksa, tapi mungkin jangan-jangan mereka sedang mengeksplor, mencoba menggali potensi teman-teman. Nah, yang namanya menggali, ada yang pernah menanam jagung? Ada pernah nanam uh, toge, paling gampang ya. Dengan taruh kacang hijau di atas kapas, dimasainya langsung nunggu. Gampang. Tapi pernah ya teman-teman uh, yang nanam tanaman yang, gak, yang bukan toge, artinya teman-teman langsung -teman gali, gali, gali. Baru kemudian dia masukkan benihnya. Nah, jadi teman-teman ketika misalnya orang tua kita, mendorong kita untuk mempelajari sesuatu yang uh, sebenarnya nggak salah ya belajar main biola nggak ada yang salah kan kalau memang dibiayain dibeli biolanya enggak apa-apa kecuali nggak punya duit nggak punya biola, eh kamu harus belajar biola pakai okay, ah, apa pak? masa pakai parutan ya <laughs> sama pensilnya, klopnya, klop yang ada benar adalah tangannya. Nah jadi teman-teman kita mesti bijaksana juga, tetapi orang tua orang tua juga mesti hati-hati Jangan sampai akhirnya anak-anak menjadi Pelampiasan ya, dari cita-cita masa lalu orang tua yang tidak tersampaikan. Nah, teman-teman, semoga kita tidak nanti ke depan gitu ya. Tetapi itu tadi, hati-hati terhadap kemarahan anak yang tidak tepat. Nah, kalau begitu, ketika dikatakan "jangan bangkitkan amarah", artinya ini adalah ada tindakan-tindakan orang tua yang membuat anak tuh beramarah Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, silahkan jawab juga buat yang di-zoom Kira-kira, tindakan-tindakan apa ya yang orang tua lakukan, dan itu membuat kita berhak marah? Apa bisa? Marah, marah tanpa sebab, lagi makan dia ngobrol Dibangunin tidur, ya, tergantung nih. Kalau <ganteng -ganteng> udah waktunya masuk sekolah, dibangunin ya, harus simak Bukan ah sana, kamu lagi sekolah. Nah, itu <ganteng -ganteng> kurang ajar, namanya. Jangan tergantung ya, ya, apa lagi yang disimpan aja. Oh, iya, nih, oke. Tadi marah tanpa sebab, lagi makan, diajak ngobrol, bisa ini ya, tersadar ya, apa lagi? Mabuk, oh ya dia Mabok-mabokan dan biasanya teman-teman yang namanya orang kalau udah mabok itu hilang penguasaan diri, pengendalian diri, kata-kata yang kasar bisa keluar, bisa tiba-tiba tidak -tiba mampu mengendalikan emosi, ya itu berbahaya, berbahaya ya. Hal ya, sekali yang jadi serius, hal sekali yang jadi serius. Hal sekali jadi serius ya, oke. Misalnya, apa? Misalnya, Pak? Misalnya, Pak. Misalnya, Pak. Malah hmm. yang serius, Pak. Hmm. itu? Yang Yang serius. Yang serius. Oke, okay. atau misalnya pas lagi makan nasinya jatuh, tuh nasinya jatuh ke satu biji, tuh ambil Ya, kalau enggak, pukulin ya pantatnya. Ya, <Susuk> <Susuk> <Susuk> <Suk> itu gini terlalu Ya, terlalu <Sukuk> lebihan. <Sukuk> ya, <Sukuk> <Suk> oke, okay. sayang. Kan ini ada orang di luar sana untuk makan sebutir nasi saja susah. Gitu, kamu satu butir lebih parah, disitu dibuyarin, kemudian <Sukuk> berlebihan. Ya, apa lagi? Baung pagi disuruh bangun pagi, <Suk> pagi di hari libur. Disuruh <Suk> bangun <Suk> pagi di hari libur. Oke. Okay. Jelas. <laughs> jelas ya ini keterangannya ya. Tapi pengapiti ke sini libur ada mau liburan ke mana Kalau enggak ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Tidur di siang, bangun di siang. Apa tadi? Kalau dimandi kok. Bisa mandi padahal belum di mandi. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Berarti mungkin kira-kira ya, kenapa tadi disemani padahal udah di mandi? Masih mau? Masih mau, oke. Nah, berarti masih ada kemungkinan nih antara papanya nggak percaya atau ternyata memang dia lihat belum bersih atau dia cium belum bersih, ya. Apa lagi? Pakan belum lapar? Disuruh makan? Pakan Pada lapor. Belum lapor. Pada belum lapar, oke, okay. bisa. Men tangan. Oke, namanya tangan tergantung hujan. Tapi memang ini teman-teman sedikit informasi saja. Nanti ke depan kalau kalian jadi orang tua, anak boleh nggak? Untuk usia tertentu masih boleh. Tapi di bagian yang tidak vital, tidak berdampak besar, misalnya apa? Bagian tubuh kita yang banyak dagingnya apa misalnya? Tantas. Tadi ada bekas sedikit, tapi sini udah. Tapi jangan kepala, berbahaya sekali. Saya punya family itu papanya saya kepala, jadi ya sampai-sampai dia bisa dibilang agak-agak idiot dan nggak mampu bekerja. Dia numpang sama waninya, sama adiknya. Dan waktu saya lihat dia memang ya ya udah, saya menganggap dia seperti masih anak-anak jadi teman-teman hati-hati. ya jadi itu teman-teman ya contoh-contoh eh, yang lain misalnya apa pilih kasih itu juga hal yang kita perlu tanyakan kok kenapa tadi dia seperti ini kesayang enggak atau misalnya apa lagi Mempermalukan kita di depan umum kita melakukan kesalahan di diomeli depan umum orang ramai kan malu kita ya. Nah jadi teman-teman ini saya mengajak kita untuk explore ya. Ada kalanya memang kita perlu untuk marah, tapi ada kalanya kita harus terima. Tergantung dari tujuannya. Ketika tujuannya itu untuk kebaikan kita, maka kita terima. Nah tapi ketika itu ternyata dampaknya tidak sesuai menghina atau mempermalukan kita di depan umum marah tanpa sebab kita jadi orang yang selalu merasa bersalah nanti ya, aja teman-teman uh, melalui bagian ini saya ajak kita untuk bisa lebih uh, sadar diri ya ada kalanya kita perlu marah ada kalanya kita uh, menerima uh, didikan dari orang tua kita nah bagian yang terakhir yaitu didiklah mereka dal di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah kata didiklah di sini dalam bahasa aslinya saya tidak cantumkan itu eh, intinya menggambarkan tentang motivasi motivasinya adalah kasih sehingga Efesus lima ayat sembilan misalnya ini kata dasarnya ada di dalam ayat ini dikatakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, kata "mengasuhnya" itu dalam bahasa aslinya sama dengan kata didiklah. Nah, jadi ketika di dalam ayat ini, para bapak diminta untuk mendidik, artinya ini bisa tentang berikan sesuatu yang merupakan wujud dari engkau mengasihi mereka. Jadi, istilahnya memukul dengan air mata, ya bukan maksudnya. Kita nangis dulu, terus lempar ya. Wow, gitu bukan. Ini maksudnya, ketika ngumpul lihat sedih. Nah, teman-teman, kalau bisa Blackpink meninggal, kalian sedih nggak? ya. Biasa aja ya. Kalau Cristiano Ronaldo meninggal, sedih nggak? Kalau papa atau mama kalian meninggal, sedih nggak? Kenapa bisa? Sama-sama meninggal. Kenapa yang satu? Kalian biasa aja. Kenapa yang lain? Kalian sedih. Ada koneksi personal. Ada koneksi persona. Artinya apa? Kita sedih, kita berduka karena apa? Cinta. Makanya, Lisa meninggal. kalian ada yang, sedih. nggak ada yang ada. sayang sama dia. Presiden Korea Utara meninggal mana ada di antara kita yang pasang ini ya bendera setengah tiang pakai baju hitam berduka selama sepuluh hari ini bukan maksud sentimen sama presiden itu, tapi maksudnya karena nggak ada koneksi apa apa karena kita nggak ada rasa sayang apa apa sama dia meninggalnya biasa aja nah, jadi teman-teman ini salah satu prinsip yang kiranya kita doakan diwujudkan diterapkan oleh orang tua kita ketika mereka memukul kiranya mereka memukul ya, dengan air mata mereka sedih kalau harus memukul karena apa? mereka sebenarnya nggak ingin memukul tapi ini untuk kebaikan si anak ya nah jadi gitu bahkan agar papa atau mama kita mendidik kita dalam kasih kemudian ketika dikatakan didik mereka dalam ajaran nah kata ajaran di sini dalam bahasa artinya ada unsur disiplin sehingga teman-teman sekalian seorang ayah yang baik itu bukan seorang ayah yang memanjakan setiap hal yang kita mau dikasih enggak itu justru berbahaya dan ketika nanti kita sudah besar kita jadi orang yang begitu menuntut terhadap orang tua sampai-sampai apa orang tua kita peralat untuk kemauan kita Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada orang tua yang masih memarahi kalian memberikan disiplin kita harusnya bersyukur ketika tujuannya adalah untuk kebaikan kita ya Nah, kemudian nasihat-nasihat di sini yaitu pengajaran dalam bahasa aslinya, maknanya. Jadi, ini bicara tentang pembelajaran yang baik dibalik penegakan aturan itu, ya. Nah, jadi teman-teman, dalam bagian ini maksudnya adalah, misalnya, papa kita ngomelik, nah, kita doakan agar mereka juga jelasin kenapa kita diomelin, ataupun ya, teman-teman, kiranya dapat pengertian kenapa ya yang ngomiling. gitu Ya. Nah, ya saya juga di dalam ketidaksempurnaan saya sebagai seorang ayah ketika saya ngomelin anak saya ya saya juga belajar untuk gitu, masih tahu kenapa kamu saya marahin. Misalnya diminta untuk latihan main piano malas-malasan nggak mau tapi begitu pegang HP, nonton itu bisa sampai wajar ada latihan musik paling cuma bertahal 15 menit. Di sini teman-teman yang biasa latihan musik, pernah sampai latihan sampai 2 jam, tapi kalau nonton Netflix atau nonton YouTube, 2 jam ada? Lepima <tuh, tuh, tuh>, ya. Nah, artinya kan kadang-kadang kita juga nggak fair ya sama diri kita ya. Untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak terlalu bermanfaat, kita bisa luangkan waktu banyak. Sedangkan untuk hal-hal yang baik, kita nggak mau lakukan, begitu orang tua minta lakukan, kita rasanya tersiksa. Masa cuma 15 menit, tapi rasanya kayaknya beruluh, beban yang berat. Nah, jadi teman-teman, akhirnya saya bilang ke anak saya, masa cuma 15 menit doang, kamu nggak mau sih. Kamu nonton berjam-jam, gak disuruh, kamu melakukannya dengan sukarela. Ini cuma 15 menit, padahal kamu, saya tahu punya potensi. Saya bilang gitu. Sayang banget kalau nggak dipakai Sayang banget kalau nggak dilatih Nah jadi teman-teman Itu salah satu contoh bagaimana ketika saya menegur anak saya Saya kasih tahu kenapa Saya berikan penjelasan Ya, Kita doakan agar papa kita bisa seperti itu Nah teman-teman Nah ini beberapa hal yang kiranya menjadi doa dan kerinduan kita Pertanyaannya Teman-teman mau nggak punya ayah yang seperti itu Ada yang mau nggak? Mau ya? Nah, karena itu teman-teman baca dulu ayat eh, 1 3-nya. Nanti baca di rumah ya. Saya simpulkan saja dua. Yang pertama, tamatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dengerin mereka. Tapi, ada koridornya, di dalam Tuhan. Maksudnya, orang tua kita adalah wakilnya Tuhan. Tapi, apakah instruksi mereka, nasihat mereka, tindakan mereka sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau iya, taati. Pertanyaannya, kalau misalnya berbeda gimana? Misalnya teman-teman mungkin tahu firman Tuhan tertentu dan Papa kita melakukan sesuatu yang bertentangan, tak hati apa enggak? Enggak ya? Terus gimana? Sikap kita? Waktu kita nggak mau niatin, nggakjak berantem, kabur dari rumah? Nah, teman-teman nanti baca ya, Efesus 6, 1-3, meskipun orang tuamu salah, dan kita memang tidak perlu menanti mereka, misalnya ya, kan suka biasanya ilustrasi gini, papa kita misalnya lagi, uh, ada masalah dengan tetangga, terus papa kita mungkin bilang, eh nanti kalau tetangga ini telepon bilang aja papa nggak ada. Nah, kan kita disuruh bohong ya. Dan biasanya tipsnya apa? Nanti kalau ditelepon, kamu ngomongnya, Tadi Papa bilang, Papa enggak ada. Itu yang biasanya klasik gitu ya. Tapi ya mana mana kita sepolos itu sih ya. Nah dia kan kita disuruh berbohong. Nah teman-teman berarti kita jangan taat ya. Nah tapi bukan berarti kemudian, Wah Papa enggak usah nih. Papa salah nih, masuk neraka ya. Ya kita enggak begitu. Nah makanya tadi kata teman-teman baca Efesios satu sampai 3 Meskipun kita tidak menaati, tapi kita tetap menghormati mereka. Ya, jadi, bedakan menaati dengan menghormati. Meskipun, papa kita di dalam segala kelemahan, keterbatasannya punya kekurangan, dan kita lihat itu, that's your dad. Itu papa Tuhan pakai dia untuk kita ada di dalam keluarga ini, hormati dia. Meskipun, ya, kita mungkin tidak menaati mereka atau dia, ya, teman-teman nah, uh, sebagai... Penutup dari renungan saya ini, ketika mungkin ada papa kita yang mungkin kita tidak sukai karena tindakan-tindakan dia, teman-teman, saya menutupnya dengan sebuah ilustrasi dari pengalaman hidup saya, mungkin bukan berkaitan dengan papa ya, tetapi dengan tindakan yang mungkin menyakitkan. Teman-teman, uh, saya nggak tahu apakah saya pernah cerita atau ya. Tahun 2011. Ketika saya mengemudikan motor untuk bekerja, saya jatuh dari motor, dan kemudian ketika saya mau ditolong oleh orang-orang yang membantu saya, ketika badan saya diangkat, ternyata ada bunyi, artinya ada tulang yang patah. Dan itu di sini. Namanya, nama bahasa Indonesia tulang selangka. Kalau bahasa ilmiahnya tawafikular. Jadi teman-teman eh, ini tulang selangka ya, bukan tulang selangkangan ya, beda. Nah, karena kenapa? Karena waktu pas saya masuk rumah sakit, pendeta gereja saya datang pas melihat saya, loh mana yang patah? Saya terjadi di sini. Lo katanya selangkangan. Nah, jadi bukan ya, bukan. Tulang selangka tuh di sini ya. Ini <tulang> di belakangnya tulang belikat. Nah, ketika Uh, itu jadi bukannya pertolongan pertama pada kecelakaan tetapi kecelakaan pada pertolongan pertama akhirnya ya udah uh, saya melanjutkan pekerjaan saya melayani khotbah tapi ternyata ketika saya berkhotbah jemaat yang melihat memperhatikan bahwa tangan saya turun ini turun bawah gitu ya nggak sampai lepas ya <guruh> <guruh> gitu -guruh, gitu. akhirnya mereka uh, setelah selesai saya pelayanan mereka mengantar saya ke rumah dan saya diobati secara seadanya sampai kemudian ada rekan yang bilang bawa aja ke rumah sakit. Ya singkat cerita, salah satu cara yang dipakai adalah saya akan dipasang pen. supaya tulang yang patah itu bisa ditemukan, dipertemukan dan bisa nanti saya menyeleksi waktu makan makanan yang bergizi minum vitamin dan seterusnya nanti kalsiumnya akan membangun untuk sel-sel tulang itu kembali tumbuh dan menyatu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya sang dokter tulang ini memasang pen di tulang selangka saya? Mau nggak mau dia harus bedah badan saya. Dan ini ada bekasnya, tapi saya nggak enak, saya kasih lihat ya. Agak-agak mungkin sampai corona nanti. Tapi dia bedah. Nah, waktu dia membedah itu artinya ada darah yang keluar ketika dia membedah badan yang dia sayat dengan pisau yang sangat tajam, ada daging yang terbuka menganga untuk kemudian nanti pel itu dipasangkan ke tulang saya. Nah, berarti teman-teman, kalau kita lihat hanya sepintas, si dokter ini yang menyayat badan saya, kita hanya bilang, ini dokter, jahat ya. Tega-teganya nyakitin sampai membedah, sampai membelek pakai pisau yang tajam, sehingga darah saya keluar banyak sekali. Kalau hanya kita melihat sepotong itu saja, kita akan bilang, ini dokter, jahat. Ya. Tapi kalau kita melihat secara gambar besar, dia melakukannya untuk memasang pen agar tulang saya ini bisa kembali pulih dan menyatu. Maka kita bisa mulai menerima dan mensyukuri bahwa di balik hal-hal itu, zamannya ada hal yang baik yang sedang dikerjakan untuk kita. Jadi firman Tuhan hari ini memberikan semangat buat kita. Doa agar kiranya Papa kita bisa mendadani Kristus Sehingga di dalam segala keterbatasannya Mereka bisa bertumbuh Dan mereka bisa mewujudkan cinta kasih Kristus Di dalam keluarga kita Amin, mari kita berdoa Bapak Surgawi, kami menyadari bahwa Tidak ada kami, di antara kami sempurna Bahkan mungkin ketika kami menjadi seorang ayah Kami mungkin geli Kami mungkin kesal melihat diri kami. Ketika sekarang kami menjadi anak, mungkin kami merasa biasa-biasa saja terhadap diri kami. Tetapi ketika nanti kami menjadi orang tua, dan kami mencoba berkaca dengan diri kami ketika kami masih anak-anak, mungkin kami juga akan kesal terhadap diri kami yang masih anak-anak tersebut. Dengan demikian kami bisa mulai memahami seperti apakah perasaan dan pergumulan dari papa dan mama kami tetapi ya Tuhan, menurut firman Tuhan hari ini, tolong kami untuk mengasihi orang tua kami. Tolong kami untuk mendoakan mereka. Tolong kami agar menerima kekurangan mereka, tetapi kami juga berharap mereka bisa bertumbuh dan dewasa. Mereka bisa mengenal Kristus. Mereka bisa meneladani Kristus. Mereka bisa menyatakan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami untuk mendukung mereka. Tolong kami juga ketika mereka melakukan memberikan nasihat yang salah. Kami tetap belajar menghormati mereka, tetapi kami juga sadari Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang memiliki orang tua yang sangat abusive, cepat marah, mudah sekali memukul, baik itu memukuli mama kami ataupun memukuli kami. Tuhan berikan kami hikmat untuk mencari pertolongan. Apakah Tuhan hendak menolong melalui hamba-hamba Tuhan di gereja, atau juga melalui bantuan konselor, psikolog, psikiater profesional untuk menolong ayah kami. Tuhan berikan kami hikmat. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, okay. terima kasih kepada Pak Abraham yang sedang mendorong Firman Tuhan pada pagi hari ini uh, Kita mau memakai ibadah kita uh, Untuk pengumuman. pengumuman Ada pengumuman apa? Tidak ada, berarti seperti biasa, minggu depan kita akan ibadah Gemah sesuai dengan jam-jam 10 Belakukan uh, secara hybrid Bisa datang offline, bisa datang online dan direkomendasikan sih datang aja mendingan itu kan jalan benar. Tuh so, bisa temen-temen-temen ketemu temen -temen, temen -temen, orang-orang di sini. Uh, persembahan juga dan apa nanti dikirim ke QR dulu ya, mas QR. Dan nanti ke QR di KPI nanti bisa dicek aja. Tuh bisa pakai, biasa kan suka pun danang bope ring dan OVO. Dan, tapi nggak ada aspek ya, teman-teman. Dan -teman. kalau ya. nggak hmm. oh, bisa transfer langsung kan, ke nomor rekening di sini. Oh. Oke. Okay. Uh, ada lagi, teman-teman? ada. Kalau begitu, teman-teman uh, untuk menutup, terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Uh, selamat semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dengar pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita tidak hanya bisa dengar. Oke, okay? terima kasih semuanya. Selamat dadah. Oh ya, foto jangan lupa foto Iya, maju-maju, teman-teman ini belakang bisa maju lurus ke depan. Ada yang di Zoom? Ada yang di Zoom? ada yang di Zoom. Seperti tidak eh PK, Oh ya. uh, PK. Oh, oh, ada ya. Ya, aku mulus, tapi uh. <gibir> ah. Oh, ada Ya. situ ya. Iya, iya, iya. Di tengah-tengah. siap. Di sini. Oh. Oh, ya, jadi, oh, siap ya? Oke. Oh, ya. oh, ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Terima -sat. kasih, <tuk> teman-teman. Oh, okay. Mau kayak Mau kayak Boleh. Kelas. Okay. Aduh. <tuk> Ayo. Kayak jempol gini. Atu, dua. Tiga. Oke. Okay. Habis foto MLM ya. <tuk> Sukses! nanti foto yang Lalu ini Oke, di luar ada konsumsi teman-teman Oh, saya ambil Saya berada di luar